Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya. Di kesempatan kali ini akan dibahas tentang lima weton paling pemberani. Sikap pemberani yang berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Dia tidak akan takut, gentar, ataupun mundur weton waton ini memiliki sifat yang berani mencoba dan tidak akan takut gagal sebelum mencobanya Tidak akan takut jatuh sebelum melangkah karena kesuksesan adalah milik orang yang berani mencoba Apapun yang tidak mungkin karena seringkali belum pernah dicoba Karena hidup bukanlah masalah menang atau kalah tetapi gigih atau tidaknya kita mewujudkan tujuan hidup yang sebenarnya. Di dalam seni perhitungan primbon Jawa terdapat beberapa weton yang memiliki sikap dan sifat yang mencerminkan seorang pemberani. Yang pertama weton Sabtu Wage. Hari Sabtu nilainya 9 dan nilai khususnya dua Sedangkan pasaran Wage punya nilai 4. Dan nilai khususnya 5 Sehingga Neptu weton dari Sabtu Wake adalah 13 Dan Neptu weton khusus adalah 7 weton ini memiliki pendirian yang teguh Dan selalu merencanakan setiap harapan dan keinginannya Setiap ide dan gagasannya Akan dilakukan dengan kekabelani Dan juga penuh rasa optimis Weton Sabtu Waki juga menyukai suasana yang sepi Suka menyendiri dan menenangkan pikiran Untuk merancang masa depan yang lebih cerah Ia juga memiliki karakter yang sangat kaku dalam pergaulan Yang kedua Weton Rabu Kliwon Hari Rabu nilainya 7 dan nilai khususnya 6 Sedangkan pasaran Kliwon punya nilai 8 dan nilai khususnya satu, Sehingga neptu Weton dari Rabu Kliwon adalah 15 Dan neptu Weton khusus adalah 7 Weton ini cenderung pemberani, pintar berbicara, serta peka terhadap perasaan orang lain Weton Rabu Kliwon juga memiliki sifat yang tata susila, sopan santun, pemalu dan cerdas berkat kecerdasannya ia mampu mengembangkan ide dan gagasannya dengan penuh rasa optimis dan berani. Kemudian yang ketiga, weton Senin Pahing Hari Senin nilainya 4 dan nilai khususnya 4. Sedangkan pasaran Pahing punya nilai 9 dan nilai khususnya tiga Sehingga net weton dari Senin Pahing adalah 13. Dan Neptu weton khusus adalah 7 Woton ini memiliki sifat yang tegas Dan sulit dipengaruhi oleh orang lain Juga memiliki penderian yang teguh Dan sulit menerima nasihat orang lain weton sering paling juga memiliki kemauan yang kuat Yang akan sangat bersemangat untuk mewujudkan keinginan dan cita-citanya weton ini memiliki sifat yang berani dan kuat dalam menjalani kesulitan-kesulitan dalam proses mewujudkan cita-citanya. Kemudian, yang keempat, weton minggu pon. Hari Minggu, nilainya 5 dan nilai khususnya 3 Sedangkan pasaran pon punya nilai tujuh, dan nilai khususnya 4 sehingga nebula weton dari Selasa pon adalah dua belas, dan nebula weton khusus adalah tujuh. Woton ini memiliki sifat yang gagah berani dalam melawan dan memperingatkan orang yang berlaku jahat dan tidak benar Ia juga memiliki sifat yang mudah iba terhadap orang lain yang mendapatkan musibah atau kesusahan Poton ini juga memiliki kemampuan yang lebih dan mampu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang sulit Yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain karena dirinya memiliki sifat yang bekerja keras, tekun, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian, yang kelima, weton Selasa Legi. Hari Selasa nilainya tiga, dan nilai khususnya 5 Sedangkan pasaran Legi punya nilai 5 dan nilai khususnya dua, sehingga neptu weton dari Selasa Legi adalah 8 dan neptu weton khusus adalah tujuh. Tonton ini memiliki sifat yang sangat pemberani dan tidak akan mundur meskipun dihalangi oleh orang lain Mereka memiliki keinginan yang kuat dan ambisi yang besar untuk mewujudkan keinginan dan cita-citanya Dirinya akan terus berusaha meskipun berbenturan dengan teman, saudara atau yang lainnya untuk mencapai keinginan dan tujuannya Demikian lima weton yang paling pemberani menurut seni perhitungan primbon Jawa. Namun, hal yang perlu diingat: hidup manusia takdir dan nasib sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus berusaha dan berdoa. Tetaplah bersikap terbuka, namun kritis, tetaplah melestarikan kebudayaan bangsa.